Pada zaman kejayaan para raja di Nusantara, semua gunung memiliki arti yang sakral dan penjajahan Belanda selama ratusan tahun telah memutus sejarah Nusantara dengan penerus leluhur bangsa Indonesia, di antaranya juga memutus sejarah nama-nama gunung dan mengganti nama-nama gunung yang tersebar di Nusantara tersebut. Hal ini, bila nama gunung diketahui oleh generasi penerus, maka akan diketahui pula kerajaan-kerajaan di sekitar gunung tersebut. Berikut beberapa gunung tersebut, Bromo dahulu bernama Brahma, Cikurai sama dengan Prawitra, Ciremai sama dengan Indra Kila, Dieng sama dengan Sang Hyang Galunggung sama dengan Kendiaga, Gunung Gede sama dengan Katong, Gunung Karang sama dengan Nisada, Gunung Kelut dulu bernama Kamput, Lau sama dengan Mahendra, Merbabu sama dengan Limohan, Muria sama dengan Retau, Papandayan sama dengan Gunung Dang Hyang Penanggungan sama dengan Pawitra, Perahu sama dengan Baito, Raung, dan gunung-gunung di dekat Gunung Raung Jawa Timur dulunya adalah Gunung Semeru yang asli. Semeru yang sekarang sama dengan Salaka Salak sama dengan Sabta Argo Selamat sama dengan Jamur Dipa Sundin sama dengan Sundi Sundoro sama dengan Sundoro Obe sama dengan Kelasa Ungaran sama dengan Sakaya Weliran sama dengan Gora Mili sama dengan Pawi